Gitaruna, gimana kabarnya hari ini? Kakak Arab, kalian baik-baik aja ya Kakak nggak bosan-bosannya untuk Ngajak adik-adik, untuk bersaat teduh Bacaan kita pada hari ini Terambil dari dua raja-raja 19 Ayat 20 sampai 31 Sebelum membaca Alkitab, mari kita berdoa Kita berdoa Tuhan, terima kasih atas penyertaanmu, Bapa. Kami boleh bangun pada pagi hari ini untuk mengikuti saat teduh kami. Tuhan boleh berkati Firman akan kami baca ini. Cara Firman akan kami baca dan renungkan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami serahkan saat teduh ini ke dalam tangan pengasihanmu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dua Raja Raja 19 ayat 20 sampai 31 yang berbunyi. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hiskia mengatakan. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib, Raja Asyur telah kudengar. Inilah firman yang telah diucapkan Tuhan mengenai dia. Anak darah yaitu putri Sion telah menghina engkau, telah mengolok-olokan engkau, dan putri Yerusalem telah geleng-geleng kepala di belakangmu. Siapakah yang engkau celah dan engkau hujat? Terhadap siapakah engkau menyaringkan suaramu dan memandang dengan sombong? terhadap Yang Maha Kudus Allah Israel dengan perantaraan utusan-utusanmu engkau telah mencela Tuhan dan engkau telah berkata dengan banyaknya keretaku aku naik ke tempat-tempat tinggi di pegunungan ke tempat yang paling jauh di Gunung Libanon aku telah menebang pohon-pohon arasnya yang tinggi besar pohon-pohon sanobarnya yang terpilih aku telah masuk ke tempat perma permalaman yang paling ujung ke hutan pohon-pohonnya yang lebat Aku ini telah menggali air dan telah minum air asing, dan aku telah mengeringkan dengan telapak kakiku segala sungai di Mesir. Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya pada zaman purbakala? Sekarang aku mewujudkannya, bahwa engkau membuat sunyi senyap kota-kota yang berkubu menjadi timbunan batu, sedang penduduknya yang tak berdaya menjadi terkejut dan malu. Mereka menjadi seperti tumbuh-tumbuhan di padang dan seperti rumput hijau. Seperti rumput di atas sotoh atau gandum yang layu sebelum ia masak. Aku tahu jika engkau bangun atau duduk, jika keluar atau masuk, atau jika engkau mengamuk terhadap aku. Oleh karena engkau telah mengamuk terhadap aku, dan kata-kata keangkuh keangkuhanmu telah naik sampai ke telingaku, maka aku akan menaruh kelikirku pada hidungmu, dan kekangku pada bibirmu, dan aku akan memulangkan engkau melalui jalan dari mana engkau datang. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, Hai Hiskia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama, tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur dan memakan buahnya. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula se dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal dan dari gunung Sion orang-orang yang terluput. Dia cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, adik-adik judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu jawabannya kuasa Tuhan. Sobat Runa adalah sangat menyukat citakan ketika seseorang mendapat jawaban doa yang dinanti-nantikannya. Suka tersebut utamanya bukan karena soal jawaban itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Hal itu karena ia menyadari bahwa rancangan Tuhan adalah yang terbaik dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Tentunya doa yang benar adalah yang menempatkan Tuhan di atas segalanya. Doa yang benar bukan dalam rangka memuaskan hawa nafsu manusia. Doa hiskia dijawab Tuhan melalui Nabi Yesaya. Jawaban Tuhan tersebut menekankan beberapa hal. Pertama, celaan Sanherib sia-sia belaka sebab tidak dapat mengurangi sedikitpun wibawa dan kebesaran Tuhan. Ia tetap Tuhan dengan segala keagungannya. Tuhan maha mengetahui apapun sehingga Sanherib begitu kecil di hadapannya. Kedua, keangkuhan Sanherib terhadap Tuhan karena merasa bisa mengalahkan bangsa-bangsa akan berbalik menjadi petaka kepada dirinya sendiri adik-adik. Sebenarnya, kehancuran bangsa-bangsa lain merupakan ketentuan kuasa Tuhan, bukan Sanherib. Sanherib akan dipermalukan bagaikan hewan yang dikekang hidung dan bibirnya. Ketiga, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan terhadap umat yang dikasihinya tetap berlaku. Sekuat apapun Asyur, secongkak dan sejahat apapun Sanherib, tidak akan pernah bisa menembus kuasa Tuhan atas umatnya. Kuasa Tuhan dinyatakan melalui perlindungan dan pemeliharaannya. Jawaban Tuhan memberi penegasan bahwa umatnya senantiasa aman dan tidak akan kekurangan. Sobat Runa diajak untuk tekun membangun kebiasaan berdoa. Jangan pernah berhenti hanya karena seolah-olah doa kita tidak terjawab adik-adik. Tuhan Maha Adir Bahkan dalam keheningan sekalipun Ia juga mendengar doa-doa yang kita sampaikan kepadanya Dengan ketulusan dan rasa hormat Jawaban Tuhan atas doa kita menegaskan satu hal Kuasanya besar dan rancangannya indah Setialah dalam doa-doa kita dan alamilah kebaikannya senantiasa Demikian satu doa kita pada pagi hari ini Untuk menutup satu doa kita, mari kita berdoa Yuk kita berdoa Tuhan, terima kasih atas firman-Mu yang mengajarkan kami pada pagi hari ini untuk terus percaya bahwa Tuhan akan menjawab segala doa-doa yang kita inginkan. Ya Bapak, kami akan menjalani hari ini kiranya Engkau boleh terus jaga dan berkati kami. Kami serahkan seluruh aktivitas kami pada hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Allah, dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, jangan lupa ya, jaga selalu kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!